Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Alvaris Masih Channel yang membahas tentang cinta dan telepati Teman-teman, kali ini saya akan membahas pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar Tetapi seperti biasa, sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Jangan lupa nyalakan loncengnya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 Sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, dia bertanya gini teman-teman. Bagaimana kalau target yang telepati kita? Apakah bisa kita rasakan? Contohnya, sama-sama berada di alam alfa atau fokus. Apakah kita bisa mendengar kata-kata yang mau dia sampaikan juga? Teman-teman itulah pertanyaannya teman-teman. Dia bertanya kalau target yang telepati kita, apakah kita bisa merasakan? Ketika target fokus, kemudian kita fokus, apakah kita bisa menangkap informasi yang ingin dia sampaikan kepada kita atau tidak? Jadi gini teman-teman. Kalau bicara tentang. Bisa kita rasakan. Itu bisa. Yang kita rasakan itu hanya pesan yang. Mereka sampaikan. Dalam bentuk. Kita suka sama dia. Dalam bentuk kita rindu sama dia. Dalam bentuk kita ingat sama dia. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita. Langsung tahu kalau Osi ini sedang telepati saya Itu tidak bisa teman-teman Itu jarang banget Kepekaan kita Sampai kepada tahap itu Orang mau niat buruk sama kita Niatnya kita bisa tahu Itu jarang banget Kepekaan kita sampai ke tahap itu Itu yang pertama Yang kedua Apabila kita sama-sama berada pada kondisi fokus ketika seseorang mau telepati sama kita, apakah kita bisa mendengar kata-kata yang mau dia sampaikan kepada kita? Ketika dia mau telepati ini, dia siapkan pesan, apakah kita bisa menangkap mendengar kata-kata yang kata-kata yang dia mau sampaikan kepada kita? Itu tidak bisa. Karena kenapa? Kalau pertanyaannya apakah bisa kita mendengar, itu tidak bisa. Karena pesan telepati itu bukan melalui indera yang dapat kita dengar. Pesan telepati itu masuk bukan dalam bentuk suara yang dapat kita dengar, teman-teman. Tetapi pesan telepati itu masuk melalui perasaan. Apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita dengar. Seperti itu. Contohnya begini teman-teman, contohnya ini telepati tanpa disengaja, yang sering terjadi teman-teman. Contohnya ketika seseorang yang sedang marah sama kita, sedang tidak suka sama kita, sedang benci sama kita. Kalau orang yang tidak suka sama kita itu biasanya ketika dia melihat kita, pasti dia akan memikirkan hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang buruk-buruk atau niat-niat buruk gitu sehingga tanpa disengaja apa yang dia gambarkan di pikirannya itu masuk berupa pesan telepati kepada kita dan akhirnya apa yang kita rasakan kita merasakan kalau perasaan tidak nyaman atau gelisah atau rasa takut terhadap orang itu jadi yang kita rasakan seperti itu Bukan dalam bentuk suara-suara atau kata-kata yang kita dengar Jadi pesan itu masuk kepada kita melalui perasaan Bukan melalui pendengaran atau penglihatan Jadi seperti itu teman-teman Pesan telepati itu masuk melalui rasa Bukan melalui indra pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, dia bertanya seperti ini. Telepati jika beda bahasa, apakah kita menyampaikan pesan dengan bahasa kita atau bahasa mereka? Kalau kita telepati kepada orang di negara lain, apakah kita gunakan bahasa kita atau bahasa mereka. Jadi begini teman-teman. Pesan yang kita sampaikan dalam telepati itu. Itu berupa keinginan. Yang kita gambarkan di saat kita melakukan telepati. Ketika kita ingin orang itu jatuh cinta sama kita. Maka yang kita gambarkan itu adalah perilaku dia yang sedang jatuh cinta sama kita. Gambarannya seperti apa ketika dia mencintai kita. Itulah yang kita gambarkan di pikiran kita. Bukan kata-kata yang kita ucapkan. Yang dimana bahasa menjadi pertimbangan. Tetapi keinginan atau harapan yang kita gambarkan menjadi pesan kita. Seperti itu. Karena gini teman-teman. Pesan telepati itu masuk melalui alam bawah sadar. Jadi perbedaan bahasa itu tidak berpengaruh teman-teman. Terkecuali kalau pesan itu masuk melalui pendengaran, penglihatan, maka perbedaan bahasa sangat berpengaruh. Tetapi kalau pesan itu masuk melalui pikiran bawah sadar, maka perbedaan bahasa itu tidak menjadi persoalan, teman-teman. Jadi teman-teman, lakukan telepati saja. Pesan yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman gambarkan di pikiran teman-teman, perasaan target akan memahami itu. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan Dan harapan saya telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil Oke teman-teman di video kali ini saya hanya membahas tentang dua pertanyaan ini Semoga teman-teman bisa paham dan semoga telepati yang teman-teman lakukan bisa berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Alfariz Masih Bye